Ini videonya viral cak katanya Jadi ini viral banget di uh, dunia maya Yaitu per guys Nah di sini dari channel Nur Muhammad Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Beritanya sangat-sangat bagus sekali yang disampaikan Ataupun yang di upload ke uh, channel youtube-nya ini guys Nah di sini ada video yaitu Tak sangka begini layanan AK India Bila pelanggan cilik datang kedai guys Dan ini satu hari upload Sudah mendapatkan penonton 169.000 guys Wow, ini pas saya nonton ya, pasti setelah ini akan naik-naik-naik karena ini viral banget ya. Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya layanan aka India ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Oke, okay, jangan lupa guys, subscribe. Seorang kakak India yang membuka kedai runcit berkongsi telatah pelanggan cilik yang datang ke kedainya. Okay. Bukan saja pemilik kedai ini petah bercakap dalam bahasa Melayu, malah netizen memuji kebaikan hati dan kesabaran akak terbabit dalam melayani ragam pelanggannya. Ok. Akak you baik hati. Kak you banyak kali budak ni. Free God bless you akak. Keren. Terima kasih orang baik, Ramaiklah, ramaikanlah orang baik macam kakak ni garang tapi baik. Boleh nampak keikhlasan hati dia, boleh tahu dia sangat suka kanak-kanak, sayang kanak-kanak. Semoga bertambah rizki akak ni amin. Terbaiklah guys. Lagi baik dia jujur anti daripada dia mencuri, jujur budak nih baik budak nih, oke. Okay. Bila dia besar, dia mesti ingat kenangan manis nih, pasti itu guys, pasti. Wow Eh kenapalah budak tu tadi Ada lagi sini satu orang Apa? Apa? Ini apa tu? Ini satu setengah Berapa awak bawa? Satu ringgit Ada okay. lagi wang tak? Ada mana ada? Ha, ambillah tu Ah, Mau beli eh Ha bagi okay. Ini berapa dah? Ini berapa? Dua ringgit. Oh. Sudah makan belum? Sudah makan apa? Makan apa? Tak ada makan. Makan. Makan apa? Eh? Susu. Apa? apa? apa? Tutu apa? Apa tu? Tutu. <laughs> Susu Tutu mungkin. Tutu apa tu? Bayang okay. barang. Eh. Kenapa tu? Apa ini? Main eh. Yo yo. Ini apa ni? Ayuh, ini apa? Sakit. Hai? Eh? Sakit. Kenapa? Sakit. Tak? Sakit tak apa ni? Macam ni sakit. Orang pukul eh? Terap pukul. Ini macam mana itu ni? Dia jatuh. Jatuh. Jatuh mana? Oh. Jatuh. Oh langka. my god. Ayuh budak-budak pun tak mencuri kalau apa macam ni. Apalah sayang. Tak suka lu. Banyak macam ni. Macam tu kan. Kesian kan budak ni. Dia beli apa tu? Yo Yoyo. Mainan. Duit dah ada bawa? Tak ada duit? Ha? Satu ringgit, dua ringgit pun tak ada? Ni harga berapa ni? Empat ringgit dah. Empat ringgit. Pergi jumpa doktor tak? Sudah? Banyak sakit dah? Kan? pasti jalan bye bye nanti jangan jatuh macam ini longgar nanti kena Iyalah, mata macam mana betul. sayang hmm? jalan pergi pergi main oke okay? boleh Kasihan okay. lo guys bye, bye bye baik banget lagi satu orang baru apa <laughs> Bini apa Beli ais krim Ada duit ke tak ada? Ada. Ada. Nasib you ada duit. Kalau ini macam tak ada duit semua orang datang beli nanti Ancik sudah bankrupt. Kedai saja. Bawa duit sikit boleh ya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Mau beli ais krim apa? Bawa duit tengok dulu mana duit. Dia nak ada kuci Oh, Dia bawa sama itunya, guys. Bapa duit dah? tak tahu. 20. Eh, berapa dah? 2 20. 20 ke 2 ringgit. 20 ke 2 ringgit. 20 7 dah. 21 ada? 21 ada. Ah. ah, saya kira dulu berapa dah. Ini buka. Buka buka. Nak tengok kira berapa dah. Wow, pinter bang banget dulu? anaknya. Indah. Indah, kira kotlah. Ni Banyak kira juga tu. berapa dah? satu ringgit ada berapa Sada itu ringgit. guys? Sampai satu ringgit dua ringgit oh. Tuh, eh dua, eh tiga, oh eh tiga, lima, eh enam eh tujuh hmm. lapan, eh sembilan eh, sepuluh, eh. Sepuluh, Ah oh. oh, macam ini kira. Macam ini kira. RM21 dah ada lah. <laughs> oh, RM21. Tahu ke tahu? Tahu. Tahu, RM21 dah ada sini. Pandainya budak. RM21 dah ada sini, emak beli apa? Asli. RM21. Ice cream. Ice cream apa tu RM21? Saya pun maltin. Entah mari, entah dah, entah apa nah, tu, macam ni saya bawa buat apa? RM21 bawa. Tu tengok itu ice cream. Oh, dua oh. Oke, okay, ini dua okay. puluh ringgit Ini satu ringgit, boleh ya? Sudah habis punya duit Boleh tak, macam ini? Boleh Boleh ya? Ayo, boleh. yuk ini Eh, HP-nya mana? HP mana? Kita, hmm. Tengok punya duit berapa deh Oh, belum-belum belum pula ada. Oh, saya ambil dua ringgit delapan pusing saya ambil, eh Oke, okay. okay, balance simpan Ini bukan, ah? ayo, yuk Okey lah? Ni 2 ringgit, 2 ringgit Ok, Terabis. masih Tegu banyak lagi okey. Ni handphone siapa punya? Saya punya Tengok sini Siapa punya? Saya punya Oh, pandai ya you Buay Abu oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya budak-budak comel budak-budak memang aduh kasihan banget yang jatuh kelongkang itu ya guys pasti sakit banget kemarin juga anak saya pernah jatuh gitu guys dan kena ke pojokan tembok gitu ya kan dan itu sangat-sangat aduh Allah Akbar saya tidak bisa membayangkan gitu sakitnya gimana gitu sampai sininya berdarah sampai sininya luka gitu guys sampai sininya aduh gimana ya guys ya gak ngerti lah ya, oke okay, coba kita baca komen di sini. inilah Malaysia walaupun kita berbilang kaum, tapi kita bersatu hati, tak kira bangsa, kita saling bantu membantu antara satu sama lain, bangga aku duduk dekat Malaysia dan aman dan damai, oke, okay. semoga murah rezeki akak nih, sifat yang patut dipuji, ya kan, betul, budi bahasanya sangat baik, teruskan akak dengan sifat yang baik, yang terpuji nih, ya ah, betul, baiklah akak India nih moga bertambah rezeki akak India pada ibu bapak yang berkenaan, sila. Bayar Aka India <laughs> Iyalah suruh bayar <laughs> Jangan ambil kesempatan atas kebaikan Aka India ini betul lah guys Jadi kalau ada orang baik ya kan kita memang ya memang betul lah orang baik itu tidak akan mengira lah nantinya oh bayar atau enggak gitu. Tapi alangkah baiknya yang bersangkutan itu yang berkenaan ya memberikan uang gitu oh ya anakku tadi ini gitu kan. Nah abis itu ya udah kita kasih uangnya gitu guys. Supaya apa seneng nah gitu kan. Jangan, jangan mengambil kesempatan abis itu anaknya suruh ya udah sana sana sana sana gitu kan kan gratis gitu bangkrut ya <laughs> rakyat Malaysia tolong rakyat Ya Walaupun berlainan bangsa Betul memang terbaik budi bahasa layanan terlalu uh, istimewa eh? Murahkan rezeki amin Oke di sini ada juga guys Sebenarnya yang menyebabkan akak kedai ini tuh baik hati Sebab Malaysia Semua sebab duduk dalam Malaysia Di kalangan bangsa Melayu, India, Cina dan lain-lain Dari Sabah, Sarawak eh, kan? Keunikan kita berbagai bangsa dan etnik Serta agamanya Serta saling menghormati Rendah diri dan bertolak ansur Dan sebagai negara kemasyarakatan yang baik Ya, kan, itulah nilai murni yang dipupuk bersama kebahagiaan Malaysia ini. Baguslah, Cini. Ya, kayak saya harap ramai lagi masyarakat uh, Malaysia yang baik hati macam Acik ini. Amin. Akak India ini ikhlas, baik penyayang dan berkeprimanusiaan ini konten terbaik memang. Allah barakallah rezeki peniaga bermurah hati. Amin. Terharu dengar dia cakap. Suara aja macam garang. Hati baik ya eh kan? Budak-budak sayang kak dia. Semoga aceh dimurahkan rezeki. Amin. Oke, okay guys. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Dan apa yang dapat kita ambil daripada video ini? Intinya, kalau kita berbuat baik, maka orang lain akan melihat kebaikan kita, ya kan? Dan orang lain akan mendoakan kebaikan. Tapi, kalau kita melakukan kejahatan, orang lain akan mencaci kita, ya kan? Menghina kita, dan orang lain juga, istilahnya, mendoakan yang tidak baik. Macam tuh, lah. Jadi imbas baliknya memang seperti itu, ya kan? Tapi memang akak ini terbaik lah. Ah, saya tengok garang, tapi baik hati dia, kan? Ah, tak bawa duit, ah, bawa lah bawa main sana. Ah, macam betul lah guys ya. Ah, jadi tak ada rugi kalau kita bersedekah, kalau kita berbagi, tidak akan pernah rugi. Malah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah ya nikmat kepada kita. Allahu Akbar. Wallahu Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai. Saya mohon untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.